Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesnar, dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan menggambarkan kabar baik, kabar terbaru, seputar Lesti Kejora dan Rizky Wila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 Baiklah persahabat leselore manapun kalian berada Untuk mengawali percobaan kita di sore hari ini Kita mampir ke ugan akun instagram Forio underscore id persahabat ya Di akun Forio ini mengabarkan sebuah kabar bunda lesti Kita lihat persahabat dan disimak Kisah seleb jalani ramadan pertama Sebagai ibu penuh berkah Wow, masalah banget ya Sebelumnya kita simak juga Di kalimat caption yang dituliskan Puasa Ramadan 2022 menjadi bulan penuh berkah bagi umat muslim, bagi yang merayakannya bertemu Ramadan di tahun ini tentu menjadi kesempatan yang sangat dirindukan, begitu pula bagi seleb yang kini merayakan bulan suci bersama sang buah hati. Beberapa seleb menjalani Ramadan sebagai ibu untuk pertama kalinya. Momen ini pun menjadi kisah yang sangat membahagiakan bagi beberapa seleb ini yang menjalani Ramadan pertama kali sebagai seorang ibu. Siapa saja mereka? Interview kita lihat. Yang pertama ada bunda Lesti Kejora nih, bersahabat ya, Masya Allah. Lesti Kejora. Ramadan tahun ini menjadi bulan kebahagiaan Lesti Kejora kehadiran sang buah hati Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Serta suami Rizky Bilar menjadikan momen Ramadan kali ini lengkap Tuh, Masya Allah banget ya Bunda Lesti dan Abang El mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan, Amin Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Instagram Moyang underscore bbl underscore llc21 mengatakan Masya Allah orang tua yang hebat-hebat, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Amin, luar biasa banget ya doa, support, dan dukungan dari orang-orang baik mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan semoga keluarga Leslar diberikan kebahagiaan berikutnya persahabat kita intip ke kabar SCTV dan liputan 6.sctv persahabat ya ada sebuah postingan Ivan Gunawan dan kita sambung dengan kalimat di kabar ini Ivan Gunawan dan Rizky Bilar dipanggil polisi lantaran keduanya diduga terlibat trading ilegal DNA Pro Academy ini bikin kaget warga Konoha persahabat ya kabar ini bahwa Ivan Gunawan dan Rizky Bilar, nama Rizky Bilar nih, percaya Ini nama di kabar berita SCTV. Ini dipanggil polisi lantaran keduanya diduga terlibat trading ilegal DNA Pro Academy. Kita simak juga di kalimat komentar, tentu yang diberikan oleh para warga Konoha. Salah satunya di sini dari akun Aisyah 23517 mengatakan, saya yakin. Bilar tidak terlibat karena semua orang yang kasih hadiah uang baru satu kali ketemu semoga Allah selalu menjaganya Amin tuh bersahabat ya bahwa Arga pasti yakin banget Papa Bilar tidak terlibat dengan tentu trading ilegal bersahabat ya. dan kita lihat juga ke komentar berikutnya. Dari akun S.Rosida mengatakan Kita tahu Bilar cuma dikasih kado sama CCTV si Kalau minta dibalikin Ya balikin aja Apa susahnya ya Idolaku mah tahu mana bisnis bodoh Apa enggaknya Sangat bangbi katanya tuh persahabat, ya. Kita doakan mudah-mudahan Rizky Bilar tidak terlibat persahabat, ya. Dan kita simak di kalimat caption yang dituliskan Polisi akan panggil Rizky Bilar dan Ivan Gunawan terkait DNA Pro Akademi keduanya pernah mempromosikan robot trading tersebut. Bila terbukti terima hasil kejahatan dari DNA Pro, penyidik akan lakukan pendataan dan penyitaan aset. Ini kabar yang bikin kaget semuanya, persahabat ya doakan, mudah-mudahan Papa Bilar. Tidak terlibat dengan investasi bodong dan bisnis yang ilegal. Berikutnya, para sahabat, kita mampir ke unggahan Bang Raymond. Panjang yang lalu, nih, mengunggah foto bareng Leslar. Gak nah, selalu begitu cute persahabat ya Masya Allah banget Ekspresi keduanya Lesti dan Miller membuat kita semakin bahagia Luar biasa Mudah-mudahan semakin banyak doa Dukungan dari orang-orang baik Yang selalu tulus Mencintai idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat kita Ke kabar dari pubdance persahabat ya Kita lihat ada pemberitahuan dari Papa Daniel Rendang Ibu Rose Hi sis atau guys Berhubungan sebentar lagi lebaran Buat kalian yang pengen order Ditunggu ya sampai hamil 5 hari lebaran Setelah itu Kami tidak bisa terima orderan lagi Karena takut tidak bisa sampai untuk kalian nikmati Pada saat lebaran Tuh langsung dapat pemberitahuan Ya oleh Pub dance Berhubungan banyaknya permintaan Pesanan nih rendang buat Lebaran maka PO hingga tanggal 24 April 2022 ditutup Masya Allah banget ya doakan nih Untuk usaha rendangnya Ibu Ros Mudah-mudahan selalu lancar dan selalu diberikan kesuksesan Amin Dan pastinya kita masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya di sore hari ini Jangan komen-komen total stay tune dan pantingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat berikutnya Bagaimana tanggapan kalian para sahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Bang bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.